Eh hey, budak-budak ini guys ini ini nggak ada di Indonesia nggak ada kayak gini ya setahu saya gitu kan karena saya waktu kecil ataupun sampai sekarang pun belum ada istilahnya duit raya ah duit raya dibagikan di masjid macam ini guys ya wabahnya ini senang lah budak-budak macam itu guys ya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 Allah subhanahu wa ta'ala ya dibalas dengan ganjaran yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat ganda pahala insyaallah dan semoga kita ya mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita karena kita sudah riyadhah dalam satu bulan menahan hawa nafsu menahan istilahnya hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dan alhasil kita mendapatkan kemenangan itu dengan hari raya idul fitri seperti itu lai sal'id liman labisal Ya, jadi, dikatakan bahwasannya hari raya itu bukan halnya kita hanya memakai pakaian-pakaian yang baru, akan tetapi lain liman takwa yaitu dengan orang-orang yang istilahnya ketika lebaran itu mereka selepas lebaran bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan reaction suasana hari raya di kampung. Malaysia, guys ya kebetulan kalau di sini hari raya biasa banget guys kalau di Solo jadi habis sholat naik ya udah kita rebahan lagi tiduran lagi habis itu baru kita itu jalan untuk makan seperti itu guys ya beda banget istilahnya perkotaan dan juga perkampungan mungkin ya karena mungkin tradisi ya guys ya kayak di sini saya istilahnya nggak punya saudara sama sekali jadi nggak ada istilahnya kita ke saudara ya kecuali saya pulang kampung mungkin banyak istilahnya yang kita akan datangi seperti itu guys ya nah di sini guys dari abang Iwan ya jadi di sini ada Arnawan channel 2 jangan lupa like share komen dan subscribe nya dan abang Iwan ini membuat vlog ya hari raya di kampung Malaysia Ya, saya sudah penasaran guys, jom kita tengok videonya Let's go Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa wa Salam damai, salam satu rumpun Damai itu indah Oke okay, yep. guys, selamat hari raya Semuanya untuk subscriber Selamat hari raya Minat aizin, walfa aizin Mohon maaf, zahir dan batin. Oke okay, guys, saya akan menunjukkan Suasana uh, Masjid di dekat kawasan uh, Bukit Pinang, nah, nanti kita akan Tengok suasananya macam mana di dekat masjid ni, jadi saya nak tengok Solat hari raya uh, Saya pun orang baru di sini, jadi nak tengok kawasan ni di mana lah ya. Uh, kita tengok suasana hari raya di perkampungan Malaysia. Jadi apa-apa, terima kasih kepada korang ya. Okey, nanti apa-apa, ikuti video saya sampai selesai. Jom. Okay. Oh, macam ni kan suasana solat di sana. Oh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, ini bukan solat tapi ini selepas solat. Ah, di Malaysia itu, guys, biasanya uh, sholat dilakukan di masjid-masjid. Ya, uh, kalau saya masa di Arab Saudi, itu ada yang dilakukan di lapangan seperti itu, ada juga yang dilakukan di masjid seperti itu, guys. Sedangkan di Indonesia, ada yang dilakukan di masjid, ada juga di lapangan seperti itu, ya. Dan kita lihat di sini, berarti ini acara salam-salaman ataupun bermaaf-maafan, ya. Ya, bener, guys. Acara bermaaf-maafan ini, masya Allah, guys. Ya, sama lah, kayak di Indonesia juga, salaman-salaman kayak gini juga ada. habis sholat itu mestilah kalau bulan uh, suci Ramadan ya ditutup dengan Idul Fitri, pasti seperti ini itu. Uh, warga kampung seperti itu, guys. Uh, Masya Allah hai, hai, hai, hai, hai, sini baru mereka itu pergi ke rumah tangga jiran ya Oh, ya anak ada budak-budak tu. Eh cantik-cantik kesay -cantik si baju raya kat sana tu. khas macam tu ah. Berarti yang uh, Mungkin sepuh-sepuh itu di depan Sama juga Tok Imam macam dia guys ya Bangurus masjid mungkin Oh dapat duit raya Eh hey, budak-budak ini guys ini, ini gak ada di Indonesia Gak ada kayak gini ya Setahu saya gitu kan Karena saya waktu kecil ataupun sampai sekarang pun Belum ada istilahnya duit raya ah, Duit raya dibagikan di masjid macam nih guys ya Wabehnya ini Senang lah budak-budak macam tuh guys ya Kayaknya kita buat juga guys ya Jadi bagus gitu loh Kayak suasananya tuh menyenangkan dia bagi berapa ringgit okay? Satu ringgit Satu ringgit ke berapa Lima ringgit ke Kat sana budak-budak Satu ringgit Boleh boleh ya okay, seperti ini guys suasana ini makan Malaysia. ataupun jajan Saya di Bukit Pinang bagi duit raya eh kan? di masjid dekat kampung IPA bagi Seperti ini, ternyata bagian duit raya. Oke. Ini pertama kali saya lihat, ya guys, ya, ada uh, suasana seperti ini selepas Soleh hadir raya dan biasa salam-salaman selepas salam-salaman pembagian duit raya. Masya Allah. banyak juga ya budak-budak di sana itu Oke, berapa ringgit tuh guys saya tak tahu tuh berapa tak nampak Lalu ada sesi foto-foto bapak-bapak biasanya kalau kalau ibu-ibu ya kan itu biasanya mereka foto selfie-selfie gitu berbatang juga sama temen-temen kalau bapak-bapak ini istilahnya kayak apa ya guys ya udah pacam sobat karib mencetuk ini ya guys saya berada di dekat Masjid Al-Hidayah nah, oh, Masjid Al-Hidayah Bukit Pinang Kedah -nya. oh di Kedah bagus ya. masjidnya ya guys nah, boleh kita tengok ya nah. Oh, kita iya sudah sepah solat Hari Raya Idul Fitri Cantik-cantik masjid ni Ini lah ya. majid ni Masjid Al-Hidayah Bagus guys Di kampung ni Okey apa-apa nanti ikuti ya bang, perjalanan si. saya uh, Berhari Raya di Malaysia ya guys okay. Assalamualaikum War Oh udah selesai Waalaikumsalam Wa Oh masih ada Alfat guys. Oh macam ni ya masjid dia, masya Allah cantik guys, bersih ya. Masya Allah. Syarat kubur ya guys. Ya. Ya. Ya. Oh sebelah. Oh berarti sebelah masjid ya? Ada perkuburan. Pas sana masjid, sini terus. Ah betul betul ada ada kubur lah. Tak masjid lah. Ya. Masya Allah Oke okay, dan di sini saya baru nampak juga guys Kalau ini hampir sama di Indonesia juga seperti ini ya Kemarin kalau kita lihat di perkotaan itu ah, Itu lebih tertata guys Lebih bagus lagi Tapi kalau di kampung seperti ini Sama kayak di Indonesia ya Tapi di Indonesia itu lebih ke ini guys ya Banyak nisan. Uh, Nissan nggak gak cuma seperti ini Jadi kayak ada tempatnya gitu guys ya apa sih namanya? Saya lupa itu namanya guys ya. Kalau di sini kan datar tuh hampir kayak di Madinah gitu kan. Tidak ada pembatas. Hanya ada kayak ini batu-batuan gini kan. Nah, rata-rata datar seperti itu. Kalau di sini itu lebih ke seperti ini guys ya. Nanti kita lihatkan gambarnya ya. Biar teman-teman juga tahu. Nah, seperti itu kalau di Indonesia gitu guys ya. Oke guys, itu video tadi ya. Dan sangat-sangat seronok sekali kalau kita tahu ternyata ada istilahnya suasana yang baru saya tahu, yaitu membagikan duit raya kepada budak-budak macam itu di masjid, dan juga istilahnya, macam mana istilahnya antusias uh, warga ataupun masyarakat ketika sholat hari raya semua pasti berbondong-bondong seperti itu guys ya, kayak di Indonesia juga ramai banget masjidnya, ataupun no, lapangannya di Indonesia itu ramai untuk melakukan sholat sunnah idul fitri guys ya memang seronok sangat lah, ya. dan kalau ke kampung itu lagi terasa guys ya Lagi terasa untuk Apa nama tuh Feelnya Seperti itu Itu lebih Lebih dalam banget Kalau di perkotaan udah habis sholat Udah selesai gitu Tapi kalau sholat di kampung ya kan Di perkampungan-perkampungan Itu masih kayak Alami banget Dan enak banget Kalau kita nikmati Seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> ice in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame because I came to the game and I changed it to play how I like rearrang